tu zalim dengan sebab ke apa? Duk syirik. Duk buat perkara amalan yang syirik sehingga mereka itu ditenggelamkan oleh air bah ataupun tufan yang sangat kuat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون Ayat 14 dan 15 Suratu Al-Ankabut Allah Ta'ala firman Di dalam ayat 14 dan seterusnya Masuk kesoh Dua orang Nabi yang penting yaitunya Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim yang Allah Taala sebut di dalam ayat ni belah. Dua orang nabi yang menjadi dua orang ulul azmi minar rusul depannya. Yaitu nabi-nabi yang teragung. Yang terpilih di para nabi, para rasul. Saya sebut sikit dah. Ini bahasa Melayu ni. Ramai kita ada dengar orang sebut disebut para-para Nabi. Para-para Rasul. Itu tak kenal tu. Eh? Sebut lagu tu tak kenal tu. Kena sebutnya para Nabi. Para Rasul. Para kenal. Itu bahasa Melayu. Untuk semula. Rasul-rasul dan Nabi-Nabi semua ni. Adanya kelebihan dan keagungan masing-masing. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala pilih di kalangan para nabi semua Adanya lima ke Nabi yang teragung Iaitunya Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa Dan Nabi Muhammad Alayhimussalatu wassalam Maka Allah ta'ala Wayak di dalam Quran ni Yang paling banyak sekali Cerita iaitu cerita Nabi Musa alaihi salam Yang ada di dalam beberapa surah dan begitu juga Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh Alhamdulillah dalam suratul An-Kabut Allah Ta'ala cerita permulaan -e kesah Nabi iaitu Nabi Nuh rayak katanya dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya tak ada rayak kepada umatnya tetapi rayak katanya hatta Rasul yang bernama Nuh bin Lamik ataupun bin Lamak bin Mutashleh bin uh, Idris bin Syith bin Adam jarak masa diantara Nabi Adair siapakah Nabi Nuh iaitu seribu tahun lepas tu Allah cerita juga di dalam ayat yang yang ke empat ni maka ia, ia, ia yaitunya Nabi Nuh tinggal dalam kalangan mereka selama 990 tahun ni umur cuang wala yang Nabi Nuh berdakwah kaum dia bahasa Arab dia panggil seribu tahun kecuali lima puluh kalau sebut lagu tu boleh ada orang yang ada pelik-pelik seribu tahun kecuali lima puluh eh apa nama umur dia kalau sebut 990 950 tahun, letihlah dulu dah. Ha dalam bahasa Arab adanya istilah-istilah. Dia pasal ni, orang Arab. Pukul berapa weh? Pukul 9 kecuali 10 minit. Ha nah, kita kena kena paham Pukul 9 kecuali 10 minit. Maknanya pukul pukul berapa? Pukul 8:50. Ha nah, tu nak no, pukul 9 ada lagi 10 minit. Ha nah, gitu dalam istilah bahasa Arab dia sebut macam tu ada sapakah hari ni sebab tu bahasa-bahasa Arab ni kita kena dengar molek gapo dia sebut tayo pengalah botol saya baca tak tafsir lagi nah gitulah Nabi Nuh ni duduk sekali dengan kaum dia selama 950 tahun akhirnya mereka dibinasakan oleh tufan tufan ni artinya ai bos sedang mereka berkeadaan zalim Dengan kufur durhaka Dalam tafsir Sebahagian tafsir katanya Mereka itu zalim dengan sebab apa? Duk syirik Duk buat perkara amalah yang syirik Sehingga Mereka itu ditenggelamkan oleh Aiboh Ataupun tufan yang sangat sah Dalam pimpinan Ar-Rahman Dia ada terjemah 1, 3, 4, 3 Setelah Allah Ta'ala menerangkan tentang fitnah Ke apa? fitnah personal, gangguan dan tindasan yang telah diterima oleh orang-orang yang berimeh dari pihak kaum kafir yang menentangnya. Ini nak cium hubung di antara ayat belum pada ini dengan ayat ini. Iaitunya ketika orang-orang Islam kena ujian masa duduk di Mekah. Dan orang Islam juga dihasuk oleh orang-orang munafik ketika berada di di Madinah maka untuk memberi semangat kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya supaya menghadapi segala tentangan itu dengan tabah hati diterangkan pula mulai ayat ini kesoh Nabi-Nabi dan umatnya yang beriman yang juga telah mendapat tentangan keras pada zaman masing-masing kesudahannya mereka dengan pertolongan Allah Ta'ala telah selamat dan berjaya ini sebagai penerangan Nak jadi jelah lagi Ayat yang adanya sebelum ini Dan ayat yang dibaca Iaitunya ayat yang ke-14 Dari surah An-Kabur Dari kele-Kabur yang sangat banyak Cuba kita gambar katanya Nabi Nuh Salam. Macam mana dia dakwah Sehingga Allah waktu Untuk satu surah Namanya surah Nuh Inna arsalna nuhan ila qawmihi Allah rakyat katanya Sesungguhnya kami Hatta akan latihkan Nabi Nuh di kepada kaum dia Sebab orang yang di zaman itu Dia tak ramah Seperti orang yang di zaman dia patu Lepas itu, dia duduk pun Duduk satu Satu tempat Kalau duduk banyak-banyak tempat apa maknanya tak jauh sangat Seperti mana orang yang duduk Seluruh dunia pada hari ni Cuba kita gambar Manusia Daripada Adam siapanya Nabi Nuh dalam masa seribu tahun ya, kita yakin lah katanya seribu tahun ni orang beranuk-beranuk boleh anak cucu, cicit tapi orang daripada zaman itu dengan sebab permulaan eh, Nabi Adair duduk atas dunia dengan Siti Hawa maka anak cucu tidak begitu ramah supaya dengan zaman-zaman sekarang sebab tu Allah Ta'ala rakyat katanya hey Nuh, aku hatamu kepada kaummu sebab orang pada zaman itu ada banyak tu tu pemula, mula orang okay, glewing duk pergi semoh tuk nenek duk pergi buat gambar patung gotu gonin, gotu gotu gotu sehingga akhir sekali mereka itu semoh tokong ataupun semoh rupa yang dibuat daripada batu rupa tuk nenek mereka hatulah nah, Allah Ta'ala raya di dalam Kro'ay katanya kaum Nabi Nuh ni kecek sama-sama buat dia mung jangan duduk dengar Nuh kecek Nuh dakwah mung jangan duduk dengar Lepas tu, jangan di tinggal. Apa? Patung-patung yang di patung -patung disembuh oleh Tuk Nenek kita. Siapa tu? La <t> tazharun. Jangan kamu obsesian… tinggal. Wadan. Su'an, Yahud. Ya'uq. Nasr. Yang ni, dia panggil patung hok, hok, hok, hok, hok yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang yang ada pada zaman Nabi Nuh. Itulah Nabi Nuh anda no ada da'wah waya siya malai sehingga Nabi Nuh merayuha kepada Allah Ta'ala ini da'atu qawmi laylan wa nahara falam yaziduhum du'ai illa firara wahai Allah aku seru kaum aku siya malai tapi tak ada hak bertambah kecuali hak aku ada waya ada da'wah ada seru nampaknya kos hari kos hari firar artinya lari lari lari, lari. sebab tu lah ada dalam setengah-setengah tafsir rakyat katanya orang pada zaman itu apabila tengok Nabi Nuh dia tunggu jumpa anak yang duduk atas dukung lagi bila Nabi Nuh jalan-jalan jala, jala, orang yang duduk dukung anak ni dia rakyat kepada anak dia walaupun tak reti tak pehah lagi dia rakyat dahulu katanya muka ni jangan percaya muka ni Ya, woyak, jangan percaya. Sehingga setengah-setengah, riwayat katanya, luduh air liuh. Nabi Nuh Hacut Jalai, luduh air liuh selalu, tui, tui, tui, tui, tui. Kalau gambar seorang manusia yang hidup rayak, agama kepada orang, orang menetel, siapa kebitumuh, tunggung punggung, luduh air liuh, kepada anak cucu, katanya, jangan hidup percaya, apa? kalau misal kata ada pada zaman sekarang ni orang tu nak berasa lagu mana cerak lah ia kecup hati ni lah ayat apabila turun kepada Nabi SAW untuk apa tu untuk nak di jadi pelopcah Nabi dalam bahasa Arab ia panggil tasliyah tasliyah ni artinya untuk apa untuk dosok hati Nabi hey Muhammad Mung kena dok pacar dengan orang tu kumpulan tu dia tu dia ni dan sebagainya Nabi zaman-zaman zaman dulu teruk lebih pada Mung lagi saya sama belakang Orang yang jadi Rasul Jadi Nabi Orang Kecik ha Ugamu Duk royak Kepada orang ramah Lalu itulah Sebab tu Jala Ugamu ni Bukit ditabur Dengan Bunga mawar duk. Orang hijau Ugamu Royak Ugamu Kepada orang Dia kena gambar Katanya Dia kena dut jala Atas duri Kacau Paku Dan sebagainya nak pergi kaya dengan dakwah, dengan mengajar agama, jangan hidup harap. Ha, tu. Orang nak puji, nak rakyat katanya, oh, ustaz, ngajar sedap, Hatu, jangan, hidup, jangan hidup bubuh dari hati sangat. Jangan hidup gelebah sayap. Orang hijau agama. Kena istirfah, soalnya. Walaupun orang puji, orang kata, orang apa Alhamdulillah, aku jala dah tugas aku. Aku rakyat dah kepada orang ramah. Orang nak terima, tak harus terima, orang suruh kepada Allah. Tu barulah. Kita terima saka nabi-nabi. Sebab tu, nabi rakyat katanya, Al-ulamau warafatul anbiya. Ulama-ulama ni orang yang makan saka nabi-nabi. Gitu. Bila perhatian tugas tanggungjawab, reti katanya orang kerja ugama duk rakyat kepada orang jamah lalu katanya, oh, orang aling yang tu her takdir katanya, mung aling mung ni adalah untuk sebab agama orang makan sakor nabi sebab nabi-nabi ni -Nabi lam yuwarithu dinaran wala dirhaman nabi-nabi dia tidak tinggal sakor duit dina dan duit dirham maknanya nabi-nabi dia tak tinggal harta benda tapi dia tinggalkan apa wa innamal warathul ilm tapi nabi-nabi dia tingga sako iaitu nya sako ilmu. Ha tu alhamdulillah sebab tu orang-orang alim, orang yang ada ilmu, dia katanya orang tu dia makan sako nabi. Bukan sako nabi Muhammad sahaja ra sallallahu bahkan semua nabi-nabi rasul-rasul. Patu kena hijrah Islam ni, kena hijrah semua, so kena royak semua so Islam kepada orang walaupun pahit, walaupun orang tak kenal sekalipun pun, tu duduk di teknik cara-cara nampak katanya okat ni tak boleh lagi. Tapi boleh jadi minggu rupiah, bule rupiah, tahan rupiah, boleh. Ha, tu. Tengok kepada keadaan adik-adik, eh. jangan duduk pergi pacanan, pasang nak gomong, bukan? Dalam Islam ngajar, kena ngajarlah molek. Jangan duduk tahu, bukan? Jangan duduk cabar, suka dengan nak gocoh, nak pakai, ambil ugamu, nak duduk kecik, sampai kau baloh, pecah baloh, dalam sangkum, bukan? Tapi, rakyat benar-benar, rakyat dengan lemuh-lemuk royak dengan molek jangan kasar dalam kecek dalam ceramah dalam khutbah dalam gapo semua kena gunung lembut lembuk dan jangan sebut perkataan yang menyinggung perasaan eh, teguri perasaan orang okay? apa orang rakyat katanya pas nak royak gapo kalau dia tak royak terus terang yo memang kadang-kadang kita bangkang-bangkau kena sebut terus terang tapi royaklah dengan teknik dengan cara yang hikmat Raya agama kepada orang. Alhamdulillah, hak kelola-kelolagi nak suka-suka dia ada juga dah. Bukan nak mengajar dia dikreat. Tak hinggap. Kita kena boboh juga. Suka-suka tapi hak pentingnya ajari agama tu hak hak penting. Alhamdulillah ni dalam sankom, tiat-tiat sankom neh, tiat-tiat masyarakat. Keno pakak sedar belako. Pastu mujurnya mana-mana sangkom yang adanya orang andam. Ada orang duduk tolong beri nasihat, tolong rakyat, tunjuk ajar kepada kita, Allah, oh, kita kena beri bahasa Cuba kita gambar katanya setengah-setengah orang setengah-setengah kampung nak mengaji pepayuh. Tak ada tuk guru, tak ada baba, tak ada ustaz nak mengajar. Kadang-kadang setengah-setengah orang kena duduk tempat sangat jauh. Siapa kata bunyi seorang orang berbe. Tak ada masjid dalam kampung dia. Nak semayah jemuh oh, Ataupun nak semayah sekali-sekali Kenapa bawa kereta pergi Empat lima puluh kilo Nah cuba kita gambar Ini Alhamdulillah Masyarakat tempat kita ni Masyarakat yang makmur. Allah Ta'ala rahmat banyak Adanya ustaz, ada baba, ada tuk guru Ada orang-orang yang berilmu Tulung-tulung di sebar Ugama Allah di atas muka bumi Begitulah juga Kalau kita kembali kepada Ayat yang Allah Ta'ala cerita saat ni Haa Nabi Nuh Saya sengaja ni baca dua ayat Padahal Nak baca lepas pada ni pun Boleh Tapi kesoh dia tak habis Sebab lepas pada ni ni Ayat yang kena belah Mari panjang Lepas pada ni pula Hubungi dengan Kesoh Nabi Ibrahim Dan Nabi Luh Ya panjang Kita baca dua ayat Sebagai ambil Satu cebi Dia ya, panggil Pah. Daripada Kesoh Nabi Nuh Yang Allah Ta'ala Walaupun panjang Kercat-kercat Yang ada di dalam Ra'a tapi rakyat katanya Nabi Nuh duduk sekali dengan kaum dia 950 tahun Tapi puak-puak dia zoleng, syirik Berlaku, lawai Nabi Nuh Akhir sekali mereka itu ditegelarkan oleh Tufan Iaitunya Aibah besar Sehingga anak Nabi Nuh sendiri Dan isteri dia pun mati dari Aibah Orang yang berklai cinti Dari keluarga, kua Taksib cahaya juga kepada Seorang Nabi Orang yang bawa risalah Message daripada Allah Ta'ala Tapi Bini dia adalah Bini yang khianat Anak dia adalah Anak yang tidak percaya Kepada bapak dia Ni boleh kita ambil Aktibar yang sangat besar nah, Dalam hidup Setiap orang Tak mesti katanya Tok guru, baba Anak kena aling Sumpah dengan baba Kadang-kadang Baba duduk mengajar Orang lama Gerang-gerang-gerang Bini dia jahil Tak tahu pasal sekarang Tak ada duduk soncai Gapoh baba duduk mengajar Hau ustaz duduk mengajar padahal ustaz untuk guru dia eh, untuk laki dia tapi bini tidak tahu apa sekarang kita payah yang prab semula anak dan isteri ataupun orang yang duduk di dalam keluarga usaha oleh mereka jadi keluarga yang berugamung jangan jadi seperti bini nabi Nuh dan anak nabi Nuh yang akhir sekali nabi Nuh pun dah Allah tak ada raya kepada dia innahu laysa min ahlik sesungguhnya anak pun bukan keluarga pun dah tengok Bukit keluarga ni Lepas Nabi Nuh cuba gambar Kecuk hati Tengok anak dia mati Di hadapan mata dia Yang dia panggil Ya bunayyarkam ma'ana Walatakum ma'al kafirin Hei anak kesayangnya aku Marilah naik atas kapal sekali Dengan kami semua ni Jangan jadi orang kafir Anak dia sendiri goyak Aku akan naik ke bukit Naik ke tempat yang tinggi Haa tak Nabi Nuh ayat-tanya, hari ini tak ada dah tak ada dah tempat <coughs> tempat yang selamat <coughs> daripada aibah akhir sekali akhir, cuba kita gambar sepanjang kita tengok wayar nak akhir wayar tu, iaitu orang yang selamat, selamat orang yang acah-acau gitulah Nabi Nuh naik di atas bahtera yang sangat besar pada waktu tu, yang dia sendiri buat kapal Bahtera, untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada dia, berimeh kepada dia pada waktu itu. Itu pun ulama Maiduk Waiyak katanya, daripada orang duduk atas kapal itulah yang jadinya anak, -anak cucu lepas pada tu, hak kafei pula. Hak berimeh wapun orang. Daripada anak, anak cucu orang duduk atas kapal. Itulah, itu herayat pada awal suratul isra dzurriyyatan man hamalna ma'nuh ma innahu kana 'abdan syakur ingatlah anak, anak cucu yang aku aku di sini maknanya Allah aku sengaja bawa supaya manusia ni ada lagi bakal dia dan akan jadinya anak, anak cucu yang sangat besar sehingga sampai ke seluruh dunia iaitu ya, apa dzurriyyatan man hamalna ma'nuh ma Anak cucu yang kami. Wislamat yang adanya di atas. Bahtera. Kapan Nabi Nuh? Sebab apa tu? Sebab Nabi Nuh. Innahu kana abdan syakura. Sebab Nabi Nuh adalah seorang hamba. Yang sangat-sangat bersyukur. Tak biasa sebut. Pasal perkataan yang lawa. Allah Ta'ala tak ada. Tapi tu pun dia mengaju. Dia mengaju sehingga dia... Merayu merayuha kepada Allah, minta dalam doa dia, رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا Hei tu hei, taksah tinggal lah, orang-orang kafir di atas muka bamin. إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُدِلُّ Kalau munduk tinggal lagi, ada lagi orang kafir di atas muka bamin, nasiaya orang kafir itu, akan menyesakkan hamba-hambamu yang beriman. Tengok, siapa-siapa tu. Itulah Nabi Nuh, duduk merayu, apa yang Nabi SAW alaihi wasallam royak katanya apabila sampai di akhirat sikit lagi Nabi Nuh orang pakak mari jumpa rama dengan dia minta syafaat. Dia royak selalu dah. Aku buat semaan dengan Allah Taala sebab aku berdakwah 950 tahun tapi suk sekali aku berdoa minta supaya Allah Taala peracak manusia. Tak usah tinggal lah atas muka dunia ni. Manusia pasang gana-gana, karut-karut. Masya-Allah. Ya berasa kecup hati Apa yang dia Besar duk woyak Besar duk mengaduha kepada Allah Akhirnya Ayat yang kelima belah Maka dengan sebab itu Kami selamatkan dia Dan pengikut-pengikutnya Yang turut serta dalam bahtera Dan kami jadikan bahtera itu Satu tanda yang membuktikan kekuasaan kami Dan memberi pengajaran insaf Kepada sekalian makhluk Ha, ayatan lil alamin. Ayatan di sini bukan ayat roh ay, Ayatan maknanya tanda-tanda alamat pengajaran kepada orang sekalian alam. Tu tanda kata apa tu? Jangan duk deraka kepada Allah. Jangan duk lawa ajaran Nabi. Ha, lambat banget nanti tengoklah. Tu hair kepada manusia, serupa juga dengan peracau orang-orang sami dulu lemah tergelar di dalam air bawah yang sangat besar. Lepas tu bala-bala gulik ke, hodok berlaku zaman sekarang. Ini dengan sebab dosa manusia hodok buat siyam alai. Maksiat berlaku atas muka dunia. Daripada usaha manusia tu sendiri. Wallahu'alam, wassalallahu ala Nabi Muhammad, wa'ala alihi wa sahbihi wassalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.